Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bengkel 27. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan banyak rejeki. Amin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip kerja motor bakar 4 tak itu ada empat langkah untuk menghasilkan tenaga mesin. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya, tekan tanda loncengnya, like dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Langkah isap. Pada langkah isap, klub isap membuka dan piston turun untuk mengisap campuran udara dan bahan bakar. Zaman dulu, udara dan bahan bakar dihisap dari karburator. Piston turun dari TMA titik mati atas ke TMB titik mati bawah. Langkah kompresi. Setelah piston turun sampai TMB, dilanjut langkah kompresi atau tekanan piston ke atas dengan kondisi klub isap dan buang tertutup. Piston dari TMB akan naik lagi ke atas atau ke TMA menekan campuran bensin dan udara akibat campuran bensin dan udara ditekan piston otomatis jadi panas karena ruangannya dipersempit langkah kerja pada siklus ini biasa disebut langkah kerja atau penghasil power akibat bensin dan udara ditekan pada langkah kompresi kemudian sebelum seher sampai titik mati atas api dari memercik percikan api itu membakar campuran bensin udara yang sudah panas sehingga terjadi ledakan pembakaran dan mendorong seher dari TMA menuju ke TMB. Karena piston terdorong ke bawah ini sehingga kruk as berputar dan menghasilkan tenaga. Langkah Buang Setelah terjadi proses pembakaran mengharuskan gas bakar harus dibuang, piston dari TMB naik lagi ke atas alias TMA dibarengai dengan klub buang membuka, sehingga gas hasil pembakaran tersebut terbuang ke knelpot. Langkah buang ini piston naik dari TMB ke TMA menghasilkan setengah putaran kruk as atau 180 derajat. Kesimpulannya adalah, satu kali siklus motor 4 tak, terjadi putaran kruk yaitu dua kali. Di siklus motor 4 tak, untuk menghasilkan power atau langkah kerja, butuh empat langkah yaitu isap, kompresi, kerja dan buang. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat.